Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi di channel Intimas Motor, guys. Kali ini kita kedatangan Vixion yang mati total karena pengisian baterainya nggak bisa ngisi ya nah coba kita hidupin dulu ya motornya nah, coba bang kita lihat pengisiannya bang pengisiannya kita lihat motornya datang mati total habis dari bengkel luar ya coba kita lihat pengisiannya nah ini pengisiannya 12 coba digas sedikit gas motornya nggak mau ngisi nggak mau naik ya. pengisiannya nah ini kiproknya udah diganti kiprok baru tetap nggak mau juga nggak mau isi akinya baru kiproknya baru tapi tetap nggak mau ngisi apanya lanjutin terus di channel ini pasti jangan lupa di like dan di subscribe oke okay? oke jangan kelamaan langsung aja kita eksekusi Awalnya itu pertamanya kabel-kabel kita cekin normal semua nggak ada masalah. Nah terus kita cek dulu ininya ya kabel pengisian dari sepulnya. Coba bang uh, lampu bang tuh lampu uh, test pen test pen. Kita cara ngecek sepulnya itu, ini kita masukin aja ya. Ini masanya dia ada dua masanya masanya hitam sama warna putih ini keluaran dari pengisian dan ini masa. Coba kita lihat yang ini nih yang putih kabel putih putih kita colok satu lagi kita masukin ke hitam kita jumper kayak gini ya satu lagi nah untuk ini untuk ngecek sepulnya bener apa enggak nih kalau kita hidupin ya motor ya nah ini kalau sepulnya normal tuh di motor fixen tuh dia lampunya bakalan nyala nah ini mati Kemungkinan sepulnya nih yang bermasalah. Oke, kita langsung aja bongkar nih si sepulnya. Oke, Ayo bang, langsung dibongkar sepulnya. Coba kita cek. Ah, si konsumennya ini datang kondisi motornya mati ya, mati total karena di motor fixen ini tuh. Arusnya ini menggunakan arus DC Jadi harus menggunakan aki Nah kalau akinya nggak ngisi ya Otomatis motornya nggak bakalan bisa hidup Karena akinya mati Oke kita cek dulu nih sepulnya Kita bongkar Beda sama sistem-sistem motor yang sistem perlistrikannya AC Yang tanpa aki itu bisa hidup Tapi di motor Yamaha ini nggak bisa Harus menggunakan aki Kita cek sepulnya. Hati-hati Nah ini sepulnya guys Kita lihat sepulnya sepulnya kosong guys Itu kebakar Kayaknya nah, ini, ini kebakar nih Oke kita mau coba pakai spool yang baru ya Ini ada sepulnya baru Oke kita coba Ayo bang ganti sepulnya Langsung eksekusi Nah ini sepulnya guys Nah, nah nya kebakar yang ini nih Satu nah, Tuh Gosong Oke coba kita ganti spool yang baru Ayo bang pasang spool yang barunya Kita coba spool yang baru ya Oke okay, setelah udah dipasang sepulnya sekarang kita tes keluaran pengisian dari sepulnya nih. Oke okay, kita, kita lihat, kita starter. Nah ini ada lampunya ya, nyala ya. Nah, oke okay, coba kita hidupin motornya. Setelah kita cek pengisiannya, kekmeter Udah naik. Hasil. ya Aduh, 14 ya standarnya itu 13 14 nah ini dia anteng di 14 berarti misalnya normal 13 14 oke okay. ini coba kita pakai kiprok dia yang lama ini kan katanya baru coba kita pakai yang lama bang nah kita colok yang lama kiprok yang lama oke okay saya hidupin lagi tetap lagi tetap dia mau diangkat empat plus naik isi berarti kiprok yang lama pun gak ada masalah jadi masalahnya cuma di sepulnya bakar. jadi salah si masih malah diganti kiprok sama aki padahal permasalahannya di sepulnya. Oke okay guys cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa di like, di subscribe, oke okay guys salamnya mas Makin di depan, mantap.